di Pemogram Visual. Ya Pak, baik Pak. Di Pemogram Visual, tadi saya sudah share materinya, itu... Oh ini ya, judulnya salah ya. Kalau saya share screen seperti ini, ini enggak sih? Ketutup itu enggak sih? Yang tools-tools dari ini. Zoom gitu. Gak, enggak ya. sih pak. Enggak ya. Tadi okay. sempat ketutup pak. Oh sempat ketutup. Sekarang enggak. Ini gimana sih Ini Recording in progress. Oke okay, udah tampil ya. Siapa? Nah, uh, pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang kontrol program select case pada pemrograman visual. Nah, untuk select case sendiri uh, sebenarnya itu adalah uh, penyederaan dari program if then dan else if gitu ya. Dengan uh, if digunakan berulang-ulang sistematikanya seperti berikut ini. Jadi mungkin uh, sebelumnya teman-teman udah paham ya dari dari if then sendiri if else juga seperti itu gitu ya dari pemrograman visual ataupun dari uh, bahasa program yang lain gitu ya uh, coding mungkin udah udah belajar juga ya nah sedangkan di pemrograman visual itu sendiri uh, seperti berikut gitu ya si lekas variabel satu case nilai underscore satu gitu artinya ini variabelnya satu gitu ya untuk perintahnya itu satu case nilainya dua itu perintah dua jadi Uh, lebih ke bagaimana caranya kita mengeksekusi uh, uh, case dari variabel-variabel yang disediakan. Nah, jika nilai variabel sama dengan nilai sebelah kanan case, maka komputer mengerjakan perintah-perintah di bawah case tersebut sampai case berikutnya. Gitu. Nah, berikut adalah contoh uh, proyek. Ini ini saya salah satu ambil juga di uh, beberapa referensi gitu ya. Ini adalah salah satu contoh dari proyek untuk program uh, Selects gitu. Jadi di sini tampilannya uh, ketika kita ketikkan angka berapa gitu ya, nanti akan muncul bulannya apa gitu ya. Jadi uh, misalkan kita ketik angkanya dua, yang munculnya adalah bulan Februari. gitu. kalau misalkan kita ketik yang lain, artinya dia uh, program akan membaca gitu kan. Ketika ketik A maka Ah, begitu. Nah, ini adalah tampilannya. Misalkan kita ketik satu, maka yang tampil adalah Januari. gitu. Eh, ini apa? Lagi? Ini nyambung yang lain dong. Oke, okay. uh, itu tadi karena apa namanya? PPT-nya saya gabungkan, jadi kayak gitu. Maaf Pak, baru masuk. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini adalah contoh yang tadi. Jadi, uh, ini akan kita biasa, akan kita latihan gitu ya. Uh, programnya tidak terlalu uh, rumit gitu ya, karena cuma mengimplementasikan select case dalam sebuah program. Nah, kita lanjut ke latihan. Nah, kebetulan ini kan uh, belum saya share kodingannya uh, ya. Nah, saya akan share kodingannya di uh, chat, nah, uh, copy saja di... Pemrograman visualnya, atau di visual basic, ya. Izin, saya akan share materinya atau tools yang digunakan. Oke, okay. sending dah. sudah. Ini ya, dari terima ya di masing-masing chatnya. Ya, Pak. Sudah, muncul. sudah, ya nah jadi nanti teman-teman bisa gunakan uh, tools yang saya berikan itu uh, nah sebentar saya akan share juga di sini nah ini ya jadi uh, yang kita gunakan di sini cuma empat saja untuk uh, tools-nya. Ada label, ada text box, ada comment button dan label lagi. Gitu. Nah untuk propertinya nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan uh, nilainya sebagai berikut, gitu ya. Nah lalu bisa mencantumkan uh, ini, uh, kodingan ini. Jadi nanti uh, ini hanya sebagai contoh, gitu ya. Kalau teman-teman pengen meng uh, apa namanya, pengen berinovasi itu bisa diganti. Contohnya, misalkan uh, di menu makanan, gitu ya. Di menu makanan, ketika kita klik ketik satu, contohnya yang muncul adalah uh, ayam, kayak gitu. Jadi bukan Januari lagi, gitu. Artinya, di sini saya pengen lihat uh, kreativitas dari teman-teman untuk membuat program, gitu ya. Karena kebetulan di sini sudah saya sediakan uh, ininya kodingannya uh, dan bentuk tampilannya seperti apa, jadi saya pengen logika teman-teman itu berimajinasi untuk mengerjakan tugasnya gitu paham ya halo halo bapak paham pak cuma saya lagi di ponsel pak paham pak oke oke siap, siap. ya santai aja nggak usah ini karena ini udah malam gitu ya tidak tidak apa namanya tidak membuat kodingan sendiri makanya saya sediakan kodingannya jadi teman-teman tinggal dikopas saja, tapi kan nanti bisa diganti saja. Oke, oke, silakan dikerjakan untuk sebentar. Ini mau dikelompokkan atau sendiri-sendiri? Saya on ponsel, Pak. Ah, oke, berarti kalau udah on ponsel, select case-nya itu berarti breakout room. Oke ya. Kita buat dua kelompok saja biar cepat ya. Ini kayaknya lebih cepat ya, dibandingkan yang ya, biasanya. aja, Pak. oke. Okay. So, ada yang double akun? Uh, selain Mas Aryo, Mas Aryo sudah satu room ini. Ada yang lain? Enggak ada ya? Oke, okay, saya buat breakout room. silahkan join. Assalamualaikum. Selamat malam. Tomwil. Nah. Kaspa siap menyuruh menyesuaikan barisan. Yes. Ada yang sambil coding nggak nih kawan-kawan nih? Tadi ag saya agak agak fokus tuh, mengarahnya Pak Pak Pak Nafiandi. Ini lagi pakai HP om. <laughs> aduh ini apa ya? Dantar. Om Mario aja dah, yang ini lagi depan fisik ya? Kan? Iya sih tadi sa tapi ano apa? Kak fokus tadi ini sambil diskusi teman-teman tuh loh. Uh, ini apa kata apa kata Pak Andri hmm. tadi yang materinya ada di ini di apa yang ada di materi Oh iya iya saya buka aja ya pokoknya ya nanti Om Om Wil yang ngarahin ya. Saya agak bingung nih soalnya. <laughs> iya, iya. soalnya saya juga lagi pas lagi nginput tadi di ini apa? Iya. Nah, Kalau saya tiarahin aja. Nah udah ya temukan masuk ini ya standar ya berarti ya iya seperti biasanya <laughs> saya lupa <laughs> ada sih tadi itu filenya aduh di lms kayaknya lms ini ya select case ini ya sama ya iya iya oh apa baru tadi ya ada yang baru tuh Oke, hmm? ada yang baru lagi ya enggak ada nih coba coba ini kan Anu nih salah salah bikin nih Pak Andre Oh itu ada yang tadi kan kayak, kayak yang tadi ya bikin kayak gini nah, yang yang ini aja ada kan ah, itu itunya dulu oke oke siap bentar. berarti cara ngubahnya gimana nih <tuh> bulan nih ini dirubah jadi sebutan bulan dari nanti ya kalau seng ya. Iya yeah, iya, yeah. oke. Okay. Uh, kalau itu di ininya apa uh, apa name-nya apa? Bukan ya, name apa? nama desain. Ini ini dulu ya pokoknya ya. Capsa, yeah, ketik angka. Oke. Okay. Terus ini apa pakai ini kan? teksnya kosongin. Kosongin. Siapa lagi tadi? Nah, ini, ini. Ini apa ini Ini pakai apa ini? Sebutan ya? bulannya. Sebutan bulannya adalah pakai ini ya? Pakai du. Nih. Iya, pakai itu ya. Komen button ya. Komen button. Oke. Okay. Telangat-telangat. Terus function ya. Setupan. Bulan, -bulan. Ush, ada Om Hans. Waduh. Ada Pak Andri, li. Halo, Mas Hans. Ah, mantap ya. Halo. Hmm, gas. Gas, gas. Eh, Gak sabar, tiba-tiba datang langsung disuruh cash. dengar suaranya sih, ada semacam ada aura aura Auranya beda ya auranya. <laughs> Langsung panas aura <laughs> aura aja ya Nah ini Hai, Diklik, itu ya. aura aura aura aura klik aura aura aura aura Mana tadi ya maaf saya biasa aja dari HP jadi nggak bisa ikut praktek. Iya tapi aman hafal ininya. Apa ya tadi namanya ya? Tadi itu. Jadi mau bikin apa nih Mas Haryo dan tim? Oh Nama... ya variasinya Pak. Tadi itu ya. saya download dari chat yang diberi sama Pak Andri. Oh nah masuk ya? Masuk. Oh, mau saya kirim lagi? Ya mohon maaf Pak. Uh... Oke. Okay. Mohon dikirim kembali. Oke. Okay. Itu kode ya. <laughs> Yang tadi dikirim. Oh, saya seleksi sini ya Pak ya. Mau masuk ke Siapa? Nih saya kirim lagi. Kalau belum ini. Nah, sudah. Nah, terima kasih Pak. Uh -huh. Ini saya Bing tadi ke, ke download, tapi ke download ke mana? Ketutup tadi Pak. <laughs> nah, variasinya apa nih? Nah, ini nggak ngerti Pak. Perhatian select case tool label text komen comment button label boleh ditambahin Mas Aryo kalau hmm. bisa gitu kalau enggak ya enggak mau pikir panjang karena udah malam <laughs> Oh berarti bukan bulan gitu ya misalnya Ya boleh hmm. apa hmm. gitu yang penting bisa dimodifikasi lah hmm. ya kalau mau kalau enggak ya, ya enggak apa-apa juga sih kadang-kadang <laughs> latihan juga Apa ya lagi nggak ada ide, deh, Pak. <laughs> Udah malam ini, <laughs> ngoding-ngoding malam. <laughs> Tapi nggak apa-apa sebenarnya. Orang programmer di luar sana, Mas kan tahu tuh sampai jam 2 malam. Atau nggak tidur sampai, malam, sampai pagi. Oke, kebetulan hari kedua belum tidur Pak. Baru tidur 2 jam, 2 hari. Nah, mantap, bukan. Mas memang pegang programmer apa nih? Pegang apa? Yang lagi di sekarang, si Seb sih. Karena ERP-nya kan pakai sisa ya, sama React JS. Hai, bahasa hai, hai, hai, hai, hai, ya hai, hai, hai, Untuk hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Di, di sisi itunya apa e, codingnya enggak ya Enggak. kan Java ya enggak bukan bukan pak kalau kan kebetulan saya lagi nih apa lagi migrasi dihapus <tuh> lagi migrasi <tuh> nah, sistem nah, dari RT sebelumnya pasti dulu yang tadi oh, ya. nah. eh, ini kok masih dini, ya? Dengeran, ya suaranya ya ini orang kurang tidur dua hari ya <tuh>. Iya, maaf Pak. <tuh> itu berarti itu sempoyongan itu pasti. Lemes-lemes <tuh> gitu lah. <tuh> sih saya lebih disisap sih yang sekarang. Bahasa sih. Bahasa sih kan? Iya, pakai Microsoft Visual Studio. Iya kan? Kalau yang saya tahu itu kerangkanya menggunakan ini kan? Uh ne kan? Iya. Oh, pakai. Pakai itu. Kalau Bapak pernah dengar Akumatika, nah itu yang lagi dijajaki sekarang sih. Akumatika. Iya, Akumatika ERP. Di mana tuh? Hmm. Itu lebih ke software hampir mirip SAP sih. Cuman itu software, airnya, Softwarenya bisa kita improve sesuka hati. Sama dengan. Akumatika ini. ERP. Uh, iya, dia oh, ya iya, ya? iya, iya kan dia Dari yang sama dengan. Enggak, ya. ya. maksudnya itu pengembangan akumatika hmm. atau? Enggak kan? Kita migrasi yeah. dari sistem sebelumnya ya? sih Pak. Di sistem tempat kerja saya itu, Ent kita pakai uh, apa namanya? Eh, uh, replikasi accurate. vi imamatik vina, sama untuk operasional gudangnya itu kita pakai double wms Wear hose mau, mau di ini nih? Gitu mau ya, jadi satu. satu. Awalnya kan kita pakai dua sistem nih, kita mau bikin jadi satu. Nah, kebetulan uh, ini ada case, case-nya itu. Jadi untuk kompleksitasnya di aplikasi sebelumnya itu malah lebih apa ya lebih detail gitu dibanding yang akumatika akumatika ada software WMS-nya tapi nggak terlalu kompleks gitu. Nah dari situlah kenapa akumatikanya kita develop lagi. Hmm. Yang saya tahu kalau ERP itu kan ada, ada ini ada waktu itu saya juga sempat ingin -in ke Bank BI itu ada satu satu bagian yang memang di, dikembangkan ya apa agak-agak sedikit menguras ya, ah banyak ya. dikuras lah iya jadi <laughs> nah, karena, karena banyak kasih, karena... ini udah jalan berapa bulan ya dari Oktober tahun lalu sih hmm. Lumayan. Rencananya sih go live dua bulan lagi, cuman kayaknya bakal diundur sampai tahun depan. Karena banyak flow yang berubah. Negang IRP cuy, udah gede gitu. Nah, Mas hmm. depan saya ngajar IRP ini. Kayaknya harus belajar semua masanya. Sharing aja, Pak. Kalau belajar saya juga belum cukup sampai sana ilmu. <laughs> kalau nggak salah kemarin itu saya dapat mata kuliah IRT. saya kira itu di semester sekarang ternyata semester berikutnya. Ya, kalau ini kalau di perkuliahan apa ya nanti ke Mayob atau, atau untuk like, kalau SAP jadinya. Nggak tahu ya apa yang disediain Unsyah nanti coba saya tanya. Kita menggunakan apa? Kalau Mayob lebih ke ini kan Mayob lebih ke akuntansinya kan? Iya tapi bisa dibilang ERP tapi level menengah ya, dia karena dia nggak nggak ada hubungannya dengan warehouse manajemen sih, lebih di stoknya. jadinya. Atau mau ada ini. Material. Ada ada ada ada usulan tools sendiri nggak, Mas Han, untuk kita obra abrik nanti pas ERP nanti. Apa ya? Kalau Accurate familiar nggak sih? enggak, saya saya malah familiarnya emang mayop sih, belum pernah pakai, saya ajarkan di kampus, cuman udah lama banget. apa mayop aja kan? ya boleh, kurang lebih kan hampir mirip sih. maksudnya lebih, lebih, kalau mayop bisa custom kayak ya pak? maksudnya terkait tripod-tripod gitu. Nah, kayaknya, kan iya. kayaknya enggak deh, nggak tahu ya, ayo. kalau custom itu mungkin, yang namanya custom bayar ya Pernah-pernah dengar sih ada, cuman ya balik lagi biasanya kan orang yang seperti itu jadiin bisnisnya. Iya, karena kebetulan saya kan di aplikasi yang lama yang accurate-nya itu kebetulan kan kita pakai Imamatek ya namanya. Hmm. Nama softwarenya Imamatek Vina. Nah untuk uh, report-reportnya itu saya bisa custom sendiri. Jadi pakai hmm. report designer namanya. Dan hmm. lebih ke back-end sih karena harus familiar dengan SQL. databasenya sih pakai Firebird. Saya lebih seneng ngolahnya pakai Flame Robin. Kalau Bapak pernah dengar. Pernah dengar lebih make okay, enggak? <laughs> okay. Ini jadinya apa nih Mas Aryo? catat bulan. Bentar, uh, Pak. Ini saya belum dapat bayangannya, Pak. Jadinya seperti apa. Saya ingin tahu cara kerjanya dulu, Pak. Oke, oke, oke. Siap. Jadi ini, Kak. Luh, kok error, ya? And select. Ya. Lalu gini. And select. And select and sub, sudah. Ini perlu di-shift, ya, Pak, saya? Ketik angka satu. Kok kayak gini? Ya. Duh, kok oh error? Nah loh, apa yang error? Malang, malang. Jangan semuanya percaya coding yang kan. No mystery ini, Pak. Eh. Ya, ya. Hmm, bulan caption. Variabelnya udah benar belum? Mas Hari. Nah, ya? nah itu. <laughs> itu teks text1.text text atau angka.text. Yang mana nih? Text Textbox-nya. Yeah. Textbox-nya hah? Variabelnya apa? Oh, belum. Belum tahu ya. Apa ya? Tadi Berarti... properties. Text1 ini, iya, yeah. namanya. Nah. Ini. Nah. Berarti yang di script juga harus ya text1.text. Ini ya. Atau ini diganti angka gitu ya. Bisa juga yeah, ya? boleh. Oke. Okay. Oke. Okay. Sama. Coba ya. Diran lagi ini hmm. variabelnya dari label variabelnya dari label, label. variabelnya dari label Di stop dulu stop ya stop okay. itu ah. bulan bulan itu level satu atau bulan ini, ini, label ini. Iya, oh label 2. Tapi oh. ganti variabelnya nya Bulan.caps ya. Bulan? Bulan. Eh, bulan. Bulan gitu ya? Iya. Pakai huruf besar ya? Ini, ngefek nggak? Huruf besar ya, harus sesuai besar. sih. Harus sesuai. Oh, ini ya variabelnya ya? Oh, siap. siap. Hmm, begitu. Ya, ini 6 variabel. Oke, coba lagi. Wow, oh begitu Eh lo kenapa tiga kok? nutup ya? Itu karena di block kayaknya itu. Oh cara ngilanginnya gimana? Di, di deh yang titik oh, merahnya gitu. itu. Oke okay. sudah ya. saya berarti ya. Oke okay, bisa. Terima kasih Mas Hans. Mantap. Bikin vari bikin varian baru dong ya varian oke siap kalau nah, gitu varian eh, apa ya ini kan ada 12. berarti ya saya ganti ya januari apa dong membuat resep nih eh, mau membuat resep eh, membuat mie ini bahan-bahannya apa aja? Mana, nggak bisa. Berarti kebutuhannya combo box. Kebutuhannya combo box. Ini combo boxnya? Eh bukan. Combo oh, box itu mana? Mana ya? Di bawahnya radio button tadi. Ini ya. Naik. Facebook ya namanya. Eh, oh, nah itu topiknya. Ya. Combo box. Oke oh, ini ya. Tuh bikin daftar penjahat di SI. Oh gitu ini nggak usah berarti ini tabelnya perlu nggak oh. nggak apa apa sih nah, apa ya? kan yeah. varian. terus ini daftar penjahat di si gitu. ya berarti nah ya level 2 nya kasih daftar penjahat si daftar. eh ini namanya apa ya level ya level level dua aja label caption ya sih caption daftar tanjat pasti. Nah, terus, terus di, di combo boxnya misalnya apa Omil um, level? Oh gitu level ya level satu siapa gitu? Eh, ini berarti di berarti li, list, seperti itu list listnya list. list oh, nah diisi. Oke okay. level okay, satu ya level 1. Oh, cara bawahnya gimana ya? Di enter dia ya, nutup. Iya. Nutup memang gitu ya? enter gitu ya. Tuh, ya, ya, begini. Diklik lagi. Oh, di enter. Coba kalau kalau shift enter bisa nggak Harusnya sih bisa ya, shift. Oh, di shift enter ya coba sih. Shift. Ah, tetap sama aja. Nutup. Ya harus gini berarti ya. Sampai level berapa nih? Oh. Oh. Bebas misalnya empat ya, terus, boleh, terus mau dibikin apa lagi nih? Dikasih script, berarti ketik bertik uh, tambahin satu label lagi. Satu label untuk lagi. Iya untuk hasilnya. Jadi misalnya gini, level satu nanti yang muncul namanya siapa, level 2 yang muncul namanya siapa. Uh, ya, yeah. oke okay, ini level tiga ya? Level tiga. Kasih nama penjahat gitu ya, berarti misal kepala suku. <laughs> Kita apa ini variabelnya? Variabelnya udah label 3 aja kali, biar 3. enggak ya Segera. siap biar enggak pusing. Terus, terus berarti kan actionnya itu di combo box, ketika combo box itu diganti Pilih. ya ya combo boxnya nya berarti double click oke okay. ini ya, ya. oke okay. ini nah, ya apa aja ini ya berarti apa tuh hmm. variabelnya X sama dengan atau misalnya C atau A. A atau C ya mungkin X kalau X sama dengan ini ya berarti ya, ya. oke okay, kita C ya misalnya C. sama Terus. dengan ini bentar e, apa ini namanya deh? file combo box satu gimana mas? file value kan? value atau oh value? file gitu value ya? oke okay. yeah. value dalam kurung ini? eh betar kok string as string as double coba dulu deh aku agak lupa lupa ingat <laughs> hmm. combo box satu gini Indonesia. Ya dot. X, gini. Oh, saya dia mau pilihannya ya. Bentar. Apa harus Alt Enter atas aja Gini. Nah, combo 1 Oh ya combo 1, sorry combo 1. E, ini Combo 1 titik. Oh. coba ke bawah-bawah bawah. select item apa list ya? Oh, gitu. s. Oh. Aduh coba sih kalau ini keluar apa dot text kali ya text, text. ada masih text text. Text, ya? text text saja iya coba kurung tutup oke okay. okay. terus baru bikin select Case. C Ini ya Ya Bentar case 1 uh, uh. Oh, Bukan case 1 sih Jadinya ya Apa itu jadinya Case oh. kutip 2 Bukan case 1 jadinya Case kutip dua, Kutip dua? Iya Kutip dua, Kutip gini Kutip ya. 2 Ya Tadi apa level 1 ya Level satu, Oh ya. Yeah. Level 1 Level 1 Ini benar ya Biasanya gila namanya, list ya, list oh iya, eh berat, eh, mana? berat, ya, benar, eh uh, lu kok hilang? Oke, okay. berarti level berat, ketik berat, klik, berat, ketik level Level, level, level, level, level, level, level, level, level, benar level, level, level, level, level, level, level, level, level, level, level, level, om level, ya? saya level, <laughs> <gak> tanggung jawab <laughs> ada om <umilnya> di sini ya <laughs> <laughs> William to, gitu iya okay. yeah. Enter lagi, enter, case, case, ya, siapa tuh? Um, Ahmad, Ahmad Haryanto. Oke, oke, nama lengkap aja deh, Ahmad, Yanto. Uh, nah, tadi gini nih. silakan lanjutkan kembali level pokoknya level paling tinggi Om Arman ya level tiga siapa nih dan, apa nih apa nih hmm. ajeng ajeng Daniar iya betul oh, ajeng iya, galak iya. ajeng galak ajeng ajeng ajeng biar hi selesai 4 3 caption kata Arman gitu wow serem banget gi ya. oke berarti ini note ditutupnya gini ya sama yanya itu kecuali oh, ya. jika kecuali jika itu kan terakhir kecuali aplikasi juga kalau nggak oh. dipilih berarti sama ya pakai level 3 caption gitu ya nah. Nah, okay. nah, tidak nah. ada penjahat tidak ada penjahat <laughs> oke okay. terus n select dan n sub ya n nah. select eh, tinggal n select okay. subnya dihapus Oke, okay, coba di running bisa nggak? Eh, enggak perlu di save ya, ran aja ya. Oke, okay, daftar pendahatan SI. Eh? eh, ada yang keliru. Apa ah, iya. Berarti c sama dengan nggak pakai value tuh, c sama dengan combo box satu dot text. Kayaknya. Langsung ini. masih keliru apa kira-kira kalau misalnya level satunya itu nggak pakai kutip bisa nggak ya level satu nggak pakai kutip coba error mm harus -hmm. pakai kutip katanya oh, iya. get selected item <laughs> ya kalau kalau kalau lupa ingat mm text to coba Fis gimana ya visual fashion ada nggak? Nah itu dia, ntar masih cari. Wih, banyak banget. Kalau <guluh> ya banyak banget, requestnya banyak banget. Ayo, Rater misalnya text case select case ya select basic select case combo box satu list index ternyata combo ini ya eh bentar ini mirip itu ya Iya di sini list index sih. combo satu dot list indeks. satu ini ditampilin ke teks 1 Itu kalau itu ditampilkan ke teks satu. Coba masuk karya tadi. Tengok script kita. Yang punya kita. Ya. Nah. Jadi misalnya select case. Nah. Combo berarti nggak usah pakai. Itu. Oh, combo satu dot list index coba. di, di sampingnya selekis sini Combo satu terbuka, yang di atasnya aja kali. Atasnya ya, aduh, oh selekisnya juga nanya. Hmm, Atau apa mau Apa-apa berarti yang c sama dengan combo satu dot dihapus. Aduh, mau ngecek ya? Eh, oh. hmm. dulu tuh. Oh. Listop. Oh, ini di-stop, ini di-stop. Bah, coba, eh, mm -hmm. okay. ya, uh -huh. spasi combo satu dot list indekat. Combo satu dot list no, okay. uh -huh. coba, Case 0 oh, pakai index ya oke, oke, oke, oke, oke, oke, Nah, coba bisa nggak kayak gitu hmm, kayaknya nggak mau Cuma kayaknya harus combo klik deh kan itu ceng ya private sub combo satu klik gimana mas di kandunya uh, Kom uh. klik ini Ya, cengisnya coba ganti tuh di atas. tuh kan ada, oh ini, uh, ini ya. ya, sama Hid aja. Nah, Kok sama? Ya, sama beda lah. Yang di bawah, ya, itulah ke atas. Oke, saja? Oh, yang, yang bawah, yang tadi yang dihapus. Kayaknya gak bakal berfungsi deh. Oh, gitu harus harus dari situ ya. Iya, oke, okay, oke. Okay. Ini saya copy paste ya, berarti dari sini ke... Ini. Oke, Misa yang hapus. bawahnya hapus Coba bisa enggak? Oh ho, ho, ho, ho. Mantap Berarti ini saya hapus aja ketik angkanya ya Yang mana? Iya Formnya muncul Oh, gimana cara nampilin tadi? Oh, ini. Nampilin apa? Ini saya hapus deh What? Saya mau nampilin form formnya tadi, enggak ya? nggak muncul. Aduh, <laughs> oh, no. kuinya itu gimana ya? Aduh, masuk mana? Di view view view, ya, yeah. di view. Project, project explorer, project explorer. Oh iya, oh sip, siap masuk. Ini saya hapus ya. Milan juga. Oke daftar penjahat SI. Atau nggak sekalian ngerubah warna foam-nya, kan bisa tuh? E, ini. Nah. Ya. Jadi ketika diklik level satu warnanya apa? Level dua warnanya apa? Kan bisa. Wah. Wow. Wow. Wow. Wow. Bagaimana itu? Ini apa di kosong ini? Ada. Ada gimana? Oleh mode kosong dulu. Nah, nanti muncul ya. ya. Coba ke coding lagi. Uh, dari sini combo satu ini. Iya. Berarti di bawah di case 0 cash 0.2 label 3 caption nah, setelah tulisan William atau Tua di enter. Coba form 1. .2. Background eh, back color, iya terus sama kini. dengan sama dengan. Kalau enggak salah, kodenya apa ya? Kalau di properties diklik formnya apa ya? Om, om, Mario nih ya. Formnya di, form diklik dulu ya. Ini formnya dulu. Nah, nah. tutup back back color tuh ada kodenya tuh. Oh, ini dapat Pilih ya. ini langsung. Oke, gimana nih? Eh, ya. uh, palette, palette. palette. Okay. Kalau misalnya warna hijau jadi kode sk nya berapa gitu? Eh kode kode oh, nya oh. jadi berapa gitu? Hijau yang coba. mana nih? Nih. Bebas. Ah. Ah. Uh. Tuh dan oh nah itu copy paste tuh coba. Dan nah itunya nih. Ah. Dimasukin ke sini ya. ya. Ini. Pakai pakai kutip nggak? Kayaknya pakai kutip deh. Oke. Okay. Pokoknya juga sama Semua Test, Testing dulu aja Oh testing dulu Siap Dengan warna yang berbeda oh, Runtime error What ya? Okay. Debug Debug Berarti nggak bisa kayak gitu Bukan ini berarti Iya scriptnya nggak bisa kayak gitu okay, stop Oh ini tandain yang ini. ya. Mana ada diskretnya ya? Apa ditulisin ya. Huh? Red black gitu. Oh, oh mungkin ya. Oh ini bawahnya kok masih ada ya. Ini apa dihapus dulu ya. Hapus aja ya. Gini ya. Bisa karena itu Ini ditulis black gitu ya misalnya. Sini, Kak. Coba bisa nggak Lupa-lupain enggak tahu cara ini. Um, eh. Kan? F me kayak kayaknya pakai variable deh. Hmm, coba diinikan, Kak. oh, nah, gitu bisa, itu bisa iya Gini oh iya nah berarti nggak pakai kutip kan jadi semua apa ini blue green berarti kan warna primer kan catatannya ya jadi green ya Terus... nyapa apa nih nanya -nya? blue, red, gitu ya? ya terus ini berarti kita ada penjahat white, apa? ini saja ya. Wah, wow. duh, dua nggak berubah ya? Nah lo, berarti green nggak ada tuh? Hmm, gitu. Oh gitu. Tapi semua warna nggak bisa. Yang lainnya. Iya, kan? blue blue juga kayaknya bukan gitu deh. Oh gitu. Beda ya? Iya, bisa jadi beda. Kira-kira hmm. hmm. apa ya? Ada contohnya? Iya, iya. Bisa kasih berapa nih? Ada contoh? Ada contohnya? Pastinya ada nih. Beda ya kalau merah kodenya tuh dan hff dan dan hff Oh, sorry tadi mana ya? coba kalau kalau Nih. misalnya ya dan hf nah, dan dan lagi gini ya besar itu mana coba kalau misalnya kuning itu uh mantap ya bisa bisa ya pokoknya terus tuh kasih warna apa yang itu ya? kuning kuning itu hf nya kuarter hf-nya empat hf ff final uh. ya uh, kode apa ya begini itu juga bisa kayaknya tuh yang dari back color nyari kodenya om harjo coba dites ya oh, ini ya oh mungkin F. tadi nggak sampai belakang kali ya tadi kan pakai itu pakai kutipan iya ya, ya, ya. Atau, tapi coba sih kalau putih ini lo lo begini. terus kalau marmen -mar merahnya lo sama audi Ini ya, saya klik lo kembali. Ya, nol nolnya emang nggak dianggap. Oh begitu, nolnya nggak dianggap. Iya, dia, Jadinya... dianggap dianggap apa ya namanya itu? Callse, jadi kalse. Coba deh itu di copy copy itu mau di copy. Ya. Itu kan jadi biru tuh. Oh. Oke. Okay. Nah, okay. kalau misalnya di running error enggak Nggak sih. Enggak, enggak, satu, dua, biru, empat, tadi dua yang sama, kedua dua, dua. Ya. merah sama merah, ya, nomor dua ya, ganti ya, heeh, hmm, merah merahnya sama dari warna ungu aja, ada enggak sih, kalau ini kan warna pink yang bagus, pink, ini eh. pink jangan pincer cerah agak agak tuhan yang ketiga uh, eh. like, yeah. eh, ini, eh, ini ungu ya ini kah yeah. ungu apa pink sih tuh kayak ah, ungu uh, deh kata uh. ini monitor saya kurang akurat juga nih iya yeah, yaudah yang kedua aja nggak apa apa ya agak unguan ini oke okay. Hai hmm. siap tapi ke ini adalis sangat biar seru sekarang gede gimana ya hmm. eh apalagini otomatis besar labelnya simpan oke okay. mantap terima kasih Om Hans sama-sama ada ide lagi uh, enggak tahu Om Hans gimana Om Will biasanya banyak iya Om Will biar bapak mama kelihatan unyu unyu ya contoh catatnya pinggir ya? ini ini apa ini ini back color ya awalnya ya berarti awalnya kasih putih ya satu, satu. satu dua Oke. Okay. Jadi, kita. SKSI udah ya, SKSI sudah nih, sudah. <tong> Itu om, om Haryo lagi bukan edit kerja apa? Tugas kemarin tuh. Oh. Itu <tong> sangat teman-teman <tong> belajar Om. <tong> Itu laporan transaksinya bentuknya apa? Udah pakai Airpot? enggak pakai oh. itu aja pakai apa sih Tidak, saya lihatin ya jasper bukan enggak pakai library apa-apa <laughs> apa sih namanya tuh beranak kok misalnya ya ini kayak gini nih Nanti ini doang Oh iya ini pakai jasper tapi nggak pakai library Jasper sih kita nggak nggak nambahin library apa apa eh, kasih apa ya itu ya kayak SQL itu Jasper ya tapi ya Jasper. oh Jasper berarti bawaannya ya gitu ya bawaan NetBeans iya. ya oh. coba uh, aku mau lihat di mana panel laporan transaksi bukan sih bukan, yang mana? review stok ya yang kalau stok di sini, eh, yang laporan di mana? Laporan ndak kita bikin. Cuman gini aja, barang masuk tabel, barang masuk penjualan, <laughs> bingung saya. Cuman ini aja, input transaksi, transaksi baru, terus bisa dicetak. Cetaknya gini aja sih. berarti itu preview inventory. java ya? Uh, iya, yang ini yang yang untuk untuk mana ya? untuk yang ini aja? Oh, sorry. mana enggak keluar. Teman -teman. ya iya, untuk yang daftar penjualan sama daftar barang masuk mas dia keluar form baru review preview inventory penjualan review stok ini ke sini terus penjualan ini juga keluar form baru barang masuk ini juga keluar form baru ini. review stok ini nah. tapi kalau untuk yang apa namanya invoice ini panel baru ini kan pakai dynamic panel ini oh, yeah. gitu. nah, bingung saya tanya, untuk nyambungin ke situ jadi, ini bisa oh, catat ya. kalau di print. Print ya, cuman ini aja keluar gini. nggak yeah. bisa ngatur fontnya font nya sih. Jadi kayak gini aja. Ini Honda, Red Hat, Honda, UTS kemarin ini. kan Om eh Om Hari udah persen belum ya belum persen ya belum besok ini <laughs> kadang ada baknya ini soalnya kadang ini muncul kadang ini muncul kadang nggak muncul ini aneh di sini nih apa tuh ya ya ini kita kan buka ini ya kadang kita ininya nggak muncul tapi kadang muncul gitu. aneh tuh baknya kenapa apa dari layoutnya ya, yang tabel ini, tabel ini kadang-kadang nggak -kadang kelihatan gitu, black backgroundnya aja kelihatan. itu j-table jet kan? j-table ya, kayaknya. cuman saya masih bingung cara konekin nya itu, uh, maksudnya gini, ini kan. Uh, ini sekalian dah tanya bingung soalnya nah ini kan tabelnya cuman ini aja sih Cuman tapi di sini nih perlu di connectin dah ini nah ini loh kok kok cuman yang muncul dua aja ya gitu yang lain ke mana ada tarik dari mana tariknya Nah ini Saya bingung kemarin ngeklik-ngeklik tahu-tahu hilang gitu. Tabel usernya aja tarik ke situ. Tari? mana itu tabel user? Terus ada tabel apa lagi? Ini kan. Nah, ya, harusnya ada ini. Nah, ini harusnya ada empat. Tapi kenapa di sini? Ini saya, saya kepencet dong kayak gini. Terus tahu-tahu munculnya lagi gimana gitu bingung kayak. Mau dibikin relasi ya? Iya, betul, betul. Perlu gitu. gak sih? Ya perlu, perlu. Perlu sih, cuman kan nanti jadinya view doang. Kalau relasi oh. itu coba tabelnya oh, Ini dia main main data nih. Enggak, oh, Pak. <laughs> ya tadi, Pak, tvnya nya udah, Kemarin, oh, pak, udah ya. eh, Itu apa? tuh saya pengen skateboard tadi Apa? tuh tugas, tugas, tugas, Pak Azlan tugas, tugas, ya pak tugas, apa-apa <laughs> apa tugas, pengen tugas, tugas, tugas, saya iya, tadi eh itu pak tugasnya PBO pak itu pak tadi saya nanya nanya sama Mas Hans ini mana tadi tutup masuk Sam, ya Admin iya ini pak ini kok kan ini saya di databasenya ini sudah bikin beberapa tabel empat ya empat tabel tapi kok di sini hilang semua tadinya sih ada terus saya klik tombol mata ini jadi dia hilang gitu. Uh -huh. Jadi biasanya yang kelihatan di sini ini nggak ada gitu. Terus yang oh, di sini. Besok presentasi ya? Iya Pak. Iya Pak Azlan ngasih tahu saya besok presentasi. Terus yang di sini juga hilang cuma dua. <laughs> <Adalah> <laughs> ada empat. <laughs> saya bingung gimana munculnya ini. Tapi udah kan? Uh, oh apa ini ya? Udah udah clear sama Mas oh. oh iya iya ini nih baru-baru kan? ini. Baru, baru ke Ah, iya, iya, iya, iya, tinggal di sini, di sini, iya, iya, nah. saya masih belum paham tuh masalah relasi database itu perlu apa enggak gitu. Itu perlu kalau ini iya, ini iya, iya, iya, iya, maksudnya iya, iya, iya, Ya, bikin aplikasi terserah sih, Pak. Itu project, project Pak. Project sih Pak. Oh, aplikasi Gimana? apa yang dibikin? form input, stok, dan cek stok. Iya, ya, semacam ini, Pak. Oh, ya. ini untuk tugas apa nih? Tugas tugas satu, tugas dua, tugas dua, tugas, tugas dua. Iya, tugas dua, Pak. Kayaknya saya terlalu gampang ngasih tugas, ya. <laughs> Ya, kalian bikin project loh, Aduh. Ini ya. begadang terus ini, Pak. Pak, <laughs> <laughs> kalau gitu nanti saya di pertemuan selanjutnya tugasnya lebih inilah. Kayaknya 1,5 aja ngasih tugas tuh biar teman-teman enggak -teman ini gitu. Ternyata ada bikin bikin project dalam waktu seminggu. Oh, oke, kalau gitu saya mikirnya <laughs> ya lah. Nah, Terima ini, kasih telah udah ditampilkan seperti ini. Itu membuka referensi bagi saya <laughs> sebulan Pak itu. <laughs> Enggak lah. Gak itu buka. Pas <laughs> mau nanya Dok. Ya. ya. Itu kalau misalnya kalau ada penjualan stoknya berkurang. Oh ya, berkurang, berkurang. Sudah connect pakai trigger Pakai trigger. Oh iya, oh, ya. Berkurang. Berapa lama Mas Aryo? Berusaha. Kenapa, Pak? Tugasnya berapa lama? Oh, ini ngerjakannya. Ya. Ini setiap, setiap hari, Pak, kami meeting apa, kelompok kami ini. Jadi ya, sudah 15 ya. kali, Pak, meeting, Pak. Sekali, 15 kali? ya sekali meeting 3 jam, Pak. <laughs> Enggak, berapa <laughs> maksudnya? Maksudnya berapa lama, dong, nyari -yainya. Ya, jadi sudah 45 jam, lah kira-kira, Pak. Yang ngumpul, Pak. Tapi kadang kita ngerjakan sambil apa uh, di luar. gitu Misalnya, tolong bikinin fitur ini, nanti scriptnya dikumpulin, kayak gitu, Pak. Hmm, dari enggak, ini tutorial, berapa ya. berapa hari waktu? Uh, dua mingguan pak, kayaknya ini dua mingguan. Dua mingguan tiga minggu gitu. Total dua sih minggu. tiga minggu pak, tapi tapi kita ngerjakan dua minggu ini pak. Dua minggu ini. Oh berarti pak. bisa ya? Berarti bisa dari tiga minggu aja bisa ngerjain dua minggu. Oh, Oke. Okay. Uh, maksudnya permasalahannya apa pak? Agak Hmm. Nah, mungkin saya dulu waktu semester sebelumnya bikin proyek juga mungkin di sini ada nggak yang sebelumnya dengan di sini, di sini. enggak ya itu Dan malah saya kasih waktu satu semester loh ah, pas kasih. lihat pas oh, saya wala. lihat tugasnya Pak Azlan teman-teman bisa ngerjain dua minggu oh oke okay lah kali. kayaknya tugas yang saya kasih itu satu semester tugasnya nggak terlalu sulit nggak nggak terlalu dibandingkan tugas yang Pak Azlan ya Nah, itu ya, cukup. Cukup punya anu, Pak. Nah, uh, jadi begadang <gadang> terus. Wah, kan tadi katanya satu meeting bisa tiga jam. Ya, mungkin satu tiga jam itu bisa dua mata kuliah lah yang dibahas gitu kan. Dulu <gadang> ini satu mata kuliah aja juga cukup menantang nih, Pak. Saya juga ada skill juga sih Pak di situ sebelumnya kan. Saya kan kepikirannya itu kan apa saya yang terlalu terlalu ini ya. Asih tugas gampang kali. Ya. Kalian enggak ngerasa enggak ini sulit sekali pak. Ini sulit. <tuk> soalnya pangun, pak. Ini, ini di di di kelas sebelumnya di, di room yang satu ya di room dua katanya Pak Armananya ngerjainnya satu hari selesai katanya. Hmm. Waduh. Oh, oh, oh iya ya. Oh, aduh, iya, <tuk> itu. itu anu Pak developer pengalaman itu pak. Kalau Mas Hanti mungkin iya pak satu, satu hari selesai itu pak. <tuk Katanya <tuk gini, karena pak, ngasihnya itu, katanya. karena pak Andri ngasinya itu katanya. Karena pandri ngasihnya ngasinya nya satu hari kemarin katanya gitu. Wah, <tuk> ternyata benar di satu hari luar biasa padahal kan saya salah ini salah salah input tanggal langsung dikerjain surprise yang yang kayak gini aja dulu pak <sala> <Jadi> sulit pak <sala> ini bikin kayak gini aja jadi ini Mas Hans yang yang nonton ini pak nah oh, ini. nah okay daftar penjahat SI nah level 1 William tua Penjahat level 2 Ahmad Haryanto. Penjahat ya. level 3 Aceng. Kata Mas Hans soalnya galak Aceng itu pak. Oh iya, udah ya kita persentasikan di ini. Yo kita Aduh. balik ke. Wah. Aduh. Aduh. Ini super pos ini pak. Super villain. Nah. Siapa? Aduh salah nih. tentu nanti. Tapi oh. ya intense meetingnya Gimana, Mas Hans? Iya, meetingnya intense. Iya, soalnya bingung sih. Bingung. Sih, Mas. pak azlan mas aryo saya diskusi deh sama pak azlan enaknya tugas diberikan ke mas Papa, gitu ya pak saya, saya jadi jadi sedih lihatnya ketika kemplang banget tugas saya dengan tugas dosen lain jangan itu jangan itu. ada rasa penyesalan mas aryo menampilkan tadi tenang aja lebih better pak daripada bikin video pak. Allah <laughs> itu hanya Alaska, alasan alasan klasik gitu pak. Aduh, bagi, bagi bagi bagi waktunya pak yang susah pak? Hmm? Apa ngoding sambil ngomong-ngomong bisa klik klik diri direkam pakai. Saya tiga hari bisa. belum tidur pak ini pak? <laughs> <laughs> Masan dua hari Mas Aryo. Tiga hari, Pak Arman. Berapa hari? Sembilan. An, an, ya. Kerjaannya bikin video aja ya? Lo ngoding aja, masih dipikirin ini. Itu, itu Google Voice belum bisa buat coding sih ya? ya? Belum bisa. Kalau Google Voice bisa buat coding, enak sekali tuh sampai tiduran gitu. Ngomong sendiri gitu ya. Oke, okay, yuk kita tadi udah kumpul semua ya. Kembali, okay. jadi mulang lagi nya Nih tadi pas saya ke kelompok satu nih teman-teman yang kelompok dua itu ada yang seru tadi itu. Nah kira-kira apa yang seru? Mungkin masa ceritakan. <laughs> kita nanti dikasih tugasnya Project <laughs> video aja Pak apa, apa, apa, apa ampun Pak ketika saya balik dari kelompok dua ke kelompok satu ternyata ada proyek yang ditampilkan nah, itu saya nggak saya nggak marah gitu. cuman itu membuka pikiran saya Kenapa juga saya gampang ya dibandingkan dosen lain gitu kan Oh okay, gitu kan. itu referensi yang luar biasa ditampilkan oleh seorang mahasiswa ketika tugas dikasih tiga minggu ternyata mahasiswa bisa ngerjain dua minggu nah itu referensi kedua berarti bisa dong luar biasa mas Aryo dan teman-teman nih tapi boleh pak izin polling, pak uh -huh? saya take down tugas yang kemarin bikin Project aja nggak apa-apa nah tuh nah ya mana <laughs> tugas yang mana nih Han bikin video oh. yang bikin video presentasi itu Iya. Orang sudah apa? di <laughs> Itu video itu tujuannya kata Pak Arman itu sebenarnya untuk marketing. <laughs> nah, apalagi yang Marun udah bilang gitu kan. Haduh. Ya kontribusi lah mahasiswa buat ini, kampusnya. Biar bukan ber berbentuk atau benda agak marketing iya karena Pak Arman sudah direkomendasikan jadi dosen. Mantap. <laughs> so, Oke okay lah, uh, ayo kita selesaikan dulu ini apa saya rekod dulu nanti lah ketawa-ketawa. Ya kita lanjut ke ini ke hasil. Recording in progress. Hasil dari diskusinya. Gitu. mungkin di kelompok satu silakan ditampilkan dan latar belakangnya kenapa bikin aplikasi itu oke silakan silakan yes ya mohon izin Pak kelompok satu saya ya Pak ya sebenarnya ya uh, latar belakangnya kita bikin aplikasi itu Pak eh uh, semacam apa sih ya tadi kok nggak bisa dilihat ya Nah, aplikasi daftar penjahat SI, Pak. Jadi, ketika kita pilih combo box ini, ada level 1, level 2, level 3, level 4, nanti muncul ano, nama penjahatnya di kanan ini, Pak. Gitu. Oh gitu, Terus, okay. background-nya nanti akan berubah, Pak. Oke, okay. nah, sesuai dengan ini ya, indikasi penjahat. Dengan. Betul, Pak. Hmm, untuk okay. Level satu kalau kita klik, nanti muncul namanya, Pak. klik okay. Nah, ini, Pak. Background-nya berubah penjahat. jadi hitamnya hitam psikologinya apa tuh kalau kalau warna hitam ya ini apa anu, pak itu masans yang tahu pak mungkin masan bisa menjelaskan <tut bekerja> penjahat penjahat apa level satu ya penjahat <tut> <Jangan SD. L11. tut> enggak makanya backgroundnya hitam jadi masih belum kelihatan statusnya jadi apa <tut> hitam hmm. tuh biasanya kalau kalau level corona hitam tuh udah bahaya, danger banget. <laughs> yeah. Mungkin nanti filosofinya yang jelaskan Mas Hans itu. <laughs> Gelap, oke okay, yuk lanjut. Untuk ya, level 2 ya. kalau diklik penjahatnya adalah, tuh Napingnya gitu. Kenapa Mas Ahmad Arianto sebagai penjahat S.I? Mas Hans? Ya, yang ini no komen takut oh. nanti datang datang ini apa mobil damkar saya ngeri disemprot kalian kan <laughs> nanya ping lagi kan udah jadi kalau ini masih masih di sini masih up wilayah saya loh pak tiba-tiba kan? <laughs> udah banjir ya udah berumah kan yuk lanjut jahat ini berarti belum ada alasan nih kenapa Mas Ahmad ada untuk level kedua. Level kedua karena kadang, Anu Pak, menyelamatkan apa tadi kata Pak Andri kan kadang menyelamatkan kucing atau apa itu kan pemadam kebakaran gitu ya Pak ya. Oh tapi kan <laughs> kan jadi ya, jadi masih baik Pak maksudnya menyelamatkan nyawa orang Pak juga. Oh berarti bukan penjahat dong penolong. <laughs> ya. ya semi semi Gitu lah Pak. <laughs> Oke. Okay. Ya, penjahat selanjutnya, penjahat, penjahat level 3 adalah... nah, nah, <laughs> ya, ya, ada yang nah, ini yang nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, tenang nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, Ya, dari dari dari tiga ya, benar, orang benar. tadi baru nama cewek satu orang oke okay, selanjutnya level empat pak super post ini pak <laughs> ampun om maman ini, ini ini the, the king-nya nih orang terus <laughs> <laughs> ini only, oh iya bener om billy kalau merah emang udah cocok deh merah dan danger ya udah udah merah banget kan Merah itu kan nah, melambangkan liat. ini kan, oh, keberanian gitu kan. Jadi jadi pemenang penjahat yeah. SI itu Pak Arman ya. <laughs> yeah, makanya kita nggak berani, Pak. Kan karena Om Arman-nya udah berani. Oh, i. Padahal kalau unsia penyelaman unsia sebenarnya Pak Arman Enam orang dimasukin. Ya, <laughs> oke okay, oke okay, oke. Okay. Berarti uh, alasannya kenapa Pak Arman paling ini? Karena udah big boss ya. Yeah, big bossnya Pak. <laughs> yeah, iya, Pak. Katanya mau okay. diangkat jadi dosen, Pak. Tadi <laughs> dosen matematika. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sip, masuk yeah. ya. Masuk akal dengan uh, pelajaran ya. Gitu kan? Silika jadi nilai apa? Muncul apa? Oke, okay, mantap. Oke, okay. jauh yeah. banget ya dengan sistem yang tadi ya. Dua minggu itu ya. Oke okay lah. Iya, <laughs> Allah, Om. Okay. Aryo, Allah tuh oh, kan kan anu Pak, saya tadi nggak bermaksud nunjukin, Pak. Panelnya <tun> <tun> <tun> <tun> <tun> nah, lagi aktifan. santai-santai santai. Itu membuat ini, membuat kalian ya mikir biar nggak tidur ya termalam malam. Aduh. Oke, makasih Mas Aryo Makasih itu udah pas banget ini apa? Ya, uh, studi kasusnya gitu kan dengan dengan program yang dibuat. Oke, okay, selanjutnya kelompok dua aceng pak jika ada dendam <laughs> tadi om Muhammad pak yang mau share screen okay. aku aku delete karena takut aku aku delete <laughs> <kayaknya>. serius <laughs> kenapa di delete <laughs> kenapa di pak tadi aku buka program yang lain yang enggak aku save Masya Allah, aduh, enggak ada dong kelompok dua. Aj ajeng, Pak. Ajeng aja, umar mana cadangan, Pak. Bah, padahal tadi bagus, loh. Oh, takut dijadiin tugas kayak ini. Ya, ya. Pak. Serius, Pak. Aku cari di sini, enggak ada, Pak. Waduh. Padahal tadi, ya, padahal ya. awalnya untuk tugas ya, untuk uas. Tapi tenang, Mas Ahmad. Ketika saya masuk ke kelompok satu, tiba-tiba saya berubah pikiran. Bukan tugas itu, jadi ya uas. <laughs> enggak nggak tenang tenang aja santai santai yuk kelompok dua siapa mau Pak Arman atau Mbak Ajeng ini punten ini Pak ini wifi di rumah nih kayaknya nih aku pakai jaringan HP jadinya nggak buka <laughs> Aduh, Masya Allah siapa nih kelompok dua nih Pak Arman lah penyelamat Nah, ya katanya Big Boss. <laughs> nah sambil sambil mencari file ya. Untuk tugas duanya aman gak kan, deh? Ya? Ya, aman lah. Pak Armanya udah selesai di satu hari kan, ya. Yang lain Masan belum selesai ya Mas San, ya? Belum selesai Pak. saya eh, Belum selesai Pak. Mohon maaf. Oh, iya, Pak. Bapak masih sampai tanggal berapa? Masih jauh tanggal 30 puluh saya buka kemarin. apa? Ya, waktunya di ulur lagi pak? ya itu udah udah kompensasi kayaknya tanggal 30 itu udah paling lama. soalnya saya perhatikan Pak Armannya satu hari selesai ya. satu hari berapa menit ya? untuk channel YouTube-nya ada kan ya? atau Numpang? dari mana? ada pajak di youtube nya pak nggak hmm. yeah. apa hitung hitung nanti siapa tahu banyak yang subscribe kan hmm. terus dapat ini ya kan jam tayang banyak dapat ini dapat cuan dari youtube nya normal ya udah dari jualan nah, pak kan? <laughs> apaan ya. tuga itu tadi hasil diskusi orang belum selesai punya sampai tadi yang bagus sudah bakal didilek jangan masuk di delete alasan aja itu. <laughs> ini aku bikin lagi nih, aku share screen ya, aku set screen ya. Oh, ayo dah, ayo kita sambil lihat aja lah live coding. Oh, jangan pak. <laughs> live coding juga gak mau. Tukarin komputer. Punya ajeng tadi yang sudah jadi. Ayo Kamil ini gak apa-apa. Uh, ayo Om Ahmad copy paste juga nggak apa-apa. Apa, -apa. Apaan sih? Tadi kalau yang kelompok 2 tadi saya lihat ini latar belakangnya ini bikin menu makanan. Nah Kalau ya. kalau kelompok satu latar belakangnya karena ada ini dendam yang tak terlepaskan, gitu ya kan? Saya cuma operator loh pak. <laughs> <laughs> ide idenya tetap Om <laughs> Saya hanya menjabarkan. tuh so, ide ada, terus menjabarkan ada, eksekutor ada. Lengkaplah sudah. Itu kayaknya ada yang udah jadi deh omarman eh, Om Omar Salah lagi. Belom, belum, belum. Jadi, Pak Arman nggak ada nih. Dari Mbak Ajeng juga nggak ada. Saya tadi nyoba yang punya Bapak tadi. Oh. Itu, itu aja, itu pun salah-salah <tuk> <tuk> nanya Ajeng nggak <Baya. tuk> ya? Pak, tapi ini laptopnya lagi tidak bersahabat sinyalnya. Iyalah, nggak apa-apa. Yang penting kamu yang bersahabat. <tuk> <tuk> kalau ya, ada yang hendak bersahabat itu susah, Pak. Iya satu orang sudah keluar, Pak. Kasihan. <laughs> ya oh. Siapa siapa? Ya siapa tuh? Siapa Tidak tuh? Ya, enggak usah ya, didengarkan. Ada ya. siapa? <laughs> Aduh, saya ketinggalan. Ini. Oke, kira-kira enggak buat nanti. kira aku ya, Om, ya, um, Om um Arman ya? <laughs> apa nih? Apa nih? Aduh, maaf. Kepo, maaf. kepo nih. Record nih, Pak. Record, Pak. Iya, oh, ya. nanti saya matiin record-nya, Nanti cerita ya. Waduh, <laughs> <laughs> tadi saya udah lihat sih untuk kelompok dua udah bagus, uh, udah sesuai dengan selekasnya. Jadi, apa ya? Berarti udah paham lah ya, untuk uh, apa namanya materi slide case, ya Oke, okay, saya uh, stop uh, ini. Apa namanya? Top recordnya karena materinya udah kita eksekusi. Recording stopped. Nah, ajang cerita sekarang. <laughs> Dikasih kesempatan sama Pak Arman. Oke, cerita aja, ajang cerita ya. Oke, Ini sekarang kita udah udah ini nih sharing session nih. Nah, Gilira udah berhenti record mau live coding. Aduh. <laughs> <laughs> Emang bohong Pak Om oh, Ahmad nih. ngajak padahal live, live coding itu kan mem memperlihatkan nanti Layu, koyu, kan di record itu kenapa pas di record tadi nggak ditampilkan itu kan nanti dilihat sama ini uh mahasiswa pantri bagus ya ini ini ini ya. kan nama saya bagus ya kan? <laughs> udah diberhenti record malah live coding kan Ikut lagi, Pak. Ikut lagi, pokoknya <gifat> pasti ditegund lagi. Ini Mas Ahmad, <tuh> <tuh> uh, sekarang saya kasih waktu untuk mau curhat, celakaan gitu kan? Mau live juga boleh. Ini eh, karena ini apa? Nongolnya beda, kan? Wih, nongolnya <tuh> beda, kan? Nongolnya <tuh> beda sama Kak Ibu. Ih, mantap! Itu apa? Dari yang kemarin, ya, main, ini kan yang kemarin, Pak. Intinya lagi sejarahnya, tapi jalan yang lain tuh, Pak. Om aku tahu lah itu cara gantinya gimana tidak usah seperti itu baru ganti kemarin ada yang boong, boong loh. terjadi apa masuk rumah sakit ya, itu oh. <ganti>. itu makanya kenapa Mah, Ahmad ini tadi menjadi nah, ini. salah satu penjahat SI inilah ininya ya SI. <laughs> ini A, ini, ini penyebabnya itu banyak tuh tuh siapa tuh yang itu kasih tahu aja yang anti main formnya yang Abraham berapa? Belum Ajarin dong. Oke, ya, mau bikin aplikasi, apa? Aplikasi. Aplikasi percintaan. Boleh tuh aplikasi ini apa? Dulu dulu tuh viral tuh aplikasi apa? Aplikasi dating ya. Yang menjodoh-jodohkan orang coba buka project explore Om Ahmad, Hah? tengah aja dia muter-muter gitu aja aslinya. <tuh. <tuh. <tuh. <tuh>. Wow, dia, nah ini, ini, ini uh, saya, saya masih mempertanyakan yang tadi Tuh, ini. Ya ceritanya apa makanya saya buru-buru memantikan record ya ada apa nih mbak Ajeng yang ya kor Ajeng. Betul. korban korban kekejaman Ajeng pak oh nah, makanya saya saya